Brother dan Sister kembali lagi bersama channel seng-seng. Kali ini saya akan sharing mengenai upgrade sepeda gunung. Ya, di depan kita ini adalah sepeda poligon dengan seri Monarch 5. Jadi buat brosis yang punya poligon Monarch 5, ini bisa nih diadopsi uh, apa sistem upgrade-nya ini seperti ini. Jadi untuk Monarch 5 ini saya ini beli ataupun dengan versi yang 2020 karena yang 2021 itu sudah keluar lagi cuma yang membedakan adalah warnanya saja gitu. kalau untuk speknya sendiri sih jauh berbeda dengan seri 2020 ya kita akan mulai dari bawah dulu ya dari ban saya sudah upgrade dengan menggunakan ban kenda kinetic dengan size 26x235 dan untuk bagian wellset sendiri, saya ganti dari mulai prehab. Prehabnya ini sudah menggunakan sistem quick release, karena kalau yang bawahnya itu masih menggunakan uh, di baut seperti itu ya. Dan untuk bagian poknya sendiri, di sini saya menggunakan santur, masih dari santur, tapi dengan merek XCR, dengan sudah memiliki yaitu ribbon keyboard ini adalah untuk fungsinya lebih untuk kelenturan itu naik lagi ke bagian atas ini saya menggunakan treble yang 120 mm jadi untuk travel sendiri kalau yang bawahnya itu kan masih 100 ya 100 mili kalau ini 120 mili dan dari uh, XCR sendiri ini sudah menggunakan uh, sistem lock, sistem lockout. Ya, jadi fungsinya ini sangat bermanfaat juga ketika kita goes di tanjakan lanjut ke bagian copkit copkit sendiri di sini saya ganti juga entah itu dari stem ataupun dari handle barnya sendiri saya upgrade rata-rata saya menggunakan underline ini dari bekas copotan uh, polygon juga ya jadi sama-sama menggunakan merek entity dan untuk uh, brake setnya sendiri ini saya menggunakan vertek jadi ini sudah hidrolik kalau yang bawahnya itu kan masih mekanik ya brake brake ya ataupun disebutnya itu antara gabungan ya gabungan antara rem dan sitter breather di sini saya menggunakan shifternya itu 8 speed non series, tapi dari Shimano juga. Nah ini dia, ini bagian stemnya ini sudah uh, pendek ya. Kalau yang bawahnya itu kan antara stem dengan handlebar masih menggunakan style Kalau ini udah alloy, full alloy. Dan bagian set posnya sendiri, di sini saya juga upgrade dari entity sport. Jadi kalau yang bawahnya itu masih bau juga, kalau yang ini kan udah otomatis. Lanjut ke bagian frame, untuk frame sendiri masih bawaannya ya, tanpa ada yang diganti, tanpa ada stiker dan lain-lainnya masih menggunakan uh, bawaan. Kita turun ke bagian ini, apa ini? Ini bagian crank ya. Sini saya menggunakan crank, single crank dari ProWheel dengan jumlah geriginya itu 32T. Kalau teks dua ya. Dan untuk rantainya sendiri, ini rantainya masih bawaan, yaitu 7 speed tanpa ada yang ditambah ataupun yang dikurangi dari mata rantainya. Untuk ban belakang sendiri, sama menggunakan kenda kinetik dengan ukuran sama seperti yang depan. Ke bagian ini ada mood guard ataupun spakbor, Jadi ini saya bikin sendiri dari mapnya. ya. Di blosis, kalau mau bikin sendiri silahkan klik link video di atas nanti diarahkan lanjut ke bagian uh, apa itu saddle masih bawaan ya uh, yang diganti ini hanya set potnya saja seperti ini kita turun ke bagian sini ya untuk bagian sini kita akan diperlihatkan dengan clipper rem ini juga uh, rem dari Vertec ya dan untuk bagian belakang juga dari nya ini saya ganti sudah menggunakan prihab yang model kaset Ataupun slope sehingga kita bisa upgrade ke sprocket yang lebih e, besar, ya, dan menggunakan quick release. Karena yang bawaan masih menggunakan di baut seperti itu, ya, kita akan geser ke bagian e, depan. E, di sini nggak ada perubahan, bagian depan sini bisa berhasil lihat, ya. Perbedaannya sangat mencolok sekali dengan bawahnya. Nah ini juga ini adalah preloadnya dari fork. fork. nya itu bisa kita atur. Kita turun ke bagian uh, rem depan sini. Saya juga menggunakan Vertex juga ya. Karena harganya lebih ekonomis. Tapi untuk kualitas menurut saya sih cocoklah buat uh, kita gue sehari. Dan ke bagian sprocket sendiri, ini sprocket jumlahnya itu ada 40T yang paling besarnya. Kalau yang paling kecilnya itu 11T. Dan untuk bagian RD sendiri, di sini tanpa ada yang diganti ya, RD-nya masih bawaan Shimano dari Journey. Intinya sih ini RD bawaan Monarch 5. Dan perpindahannya pun uh, bisa kita lihat ya. Uh, sedikit ada lompat-lompat tapi menurut saya sih worth it lah. Karena dengan 7 speed kita upgrade ke e, 40T ya setara dengan 11 speed itu luar biasa seperti itu. Karena di sini saya hanya menambahkan godlink seperti itu. Jadi bisa kita lihat setelah upgrade tampilannya itu sangat menurut saya sih sangat gahar itu terlihatnya karena memiliki stension dari Vogue sendiri 32 stension sehingga lebih besar dan travelnya juga 120 mm sehingga lebih e, agak ngangkat gitu sehingga tampilannya seperti closer kita geser ke bagian belakang juga ketika kita lihat dari kejauhan ini sudah sejajar dengan mungkin kita katakan hampir selepel dengan ekstra terada karena ekstrada, pun, ekstrada 5 pun masih menggunakan dual crank. Sedangkan untuk ekstrada, yang, eh, ekstrada 8 baru menggunakan single crank. Oke, okay, brother dan sister. Mungkin itu saja video dari saya. Silahkan diadopsi. Dan kalaupun ini teman-teman menyukai video ini, silahkan like, komen, dan subscribe ya. See you next time.